Assalamualaikum semua Saat ini saya akan membuat Lele terbang sambal terasi Sebelumnya kita ambil lele ke dalam kolam Yuk lihat video berikut Setelah itu kita taruh lele ke dalam ember Dan taburkan 2 sendok makan garam Bahan yang diperlukan ada tepung sagu 6 sendok makan, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, tumbar, garam, lima ekor lele. Sebagai pelengkapnya, ada kacang tanah, terasi, bawang putih, bawang merah, tomat, cabai besar, dan cabai rawit. Masukkan tumbar, garam, miri, bawang putih. Masukkan jahe, kunyit, setelah itu kita tumbuk Jadi pertama kali kita keret kedua punggung lele keret dagingnya aja, membentuk seperti lele terbang Dan jangan sampai putus Setelah itu kita barukan bumbu yang sudah dihaluskan saya ajak kita tumis bawang putih dan bawang merah masukkan cabai tomat dan terasi setelah selesai digoreng, mari kita tumbuk taburkan keseluruhan tepung saku ke daging lili Saatnya kita goreng bebek terbangnya. Setelah selesai digoreng, kita makan dengan nasi putih. Hmm, rasanya sedap sekali. Selamat mencoba!